Assalamualaikum kawan kawan online shopper ya jadi saya mau review sedikit barang ini saya punya dua barang F2 dan F1 ya F1 ini pembesar layar handphone uh, jadi saya punya dua produk saya juga jual produk ini worth it enggak sebenarnya produk ini jadi langsung aja kita unboxingnya langsung yang Pertama, kita, kita cek f 1 ini barangnya. Oke, ini juga tablet khususnya. Oke, ini aja Oh, ini ada handle dirinya Oke, ini ada tempat dudukan handphonenya. Ini coba, Samsung aja di dites, nah, taruh aja handphonenya jadi worth it enggak ya oke okay, ini karena sudut pandangnya oke okay, worth ya Lumayan lah. yang biasa dijual di online shop seharga 15.000an ini saya juga ini okay, ini kalau agak gelapan pencahayaannya mungkin terang ya saya coba video lain Oke, okay, ya. okay, ini kita cek video yang lebih terangan ya. Memang sih ada goyang-goyangannya di di sudut, di sudut nampak banget ada. Tapi overall empat belas ribuan udah lah ya. Oke, okay, next barang selanjutnya dan untuk pembesar layar selanjutnya ini ada s 2 F2. F2 ini modelnya seperti ini kotaknya langsung kita tampilkan aja jadi gini tampilan belakangnya tampilan belakangnya langsung kita cek ini depannya jadi untuk cara makainya itu langsung aja ditarik nah tarik aja, tampilan ini ada cagaannya oke tenang. jadi kita pasangin lagi jadi untuk handphonenya tuh dimasukin aja ke dalam siap oke beda ya dengan harga 20 20000 saya rasa worth ya worth banget kita cek kita keluarin handphonenya per skalanya ini handphone real kenapa gak ini untuk pembesarannya hidupkan video apa aja lah hmm. ya oke dua barang dulu yang saya review hari ini dua soalnya wow, ini pembesar layar kamera eh kamera ya pembesar layar handphone ya pembesar layar handphone tipe f2 dan yang ini tipe f1 f1 Barang-barang ya banyak dicumpain ya Cuman tipe 1 satu ini agak Simple ya Simple banget Yang ini dimensinya lebih lebar Oke okay. uh, Tunggu updatean video selanjutnya ya